Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillahillazi hadana li hada, wa ma kunna linahka dia laulaan hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bilhaqq wa antil kumul jannah uristumu ha bima kuntum ta'malun wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du ma'asyiral muslimin rahimakullah usikum wa nafsi allah, bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi Wa alamu faqat fazal muttaqun Wattaqullah hamastatutum wasma'u wa'atiu la'allakum turhamun hmm. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah kita wajib bersyukur kepada Allah taala karena kita diberi petunjuk oleh Allah Diberi hidayah oleh Allah, diberi kenikmatan yang sangat berharga dan bernilai oleh Allah, yaitu hidayah iman dan hidayah Islam. Itu adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Taala. Huwa <tuh -tuh> khairum mimma yajmaun. Lebih baik daripada nilai dunia yang dicari dan dikumpul-kumpulkan oleh manusia. Karena iman dan Islam itulah yang nantinya akan menyertai, membantu dan menolong seseorang yang memeluknya menjadi muslimin waktu masa hidupnya sampai meninggal dunianya yang bisa menyelamatkan itu hanya dengan Islam sehingga Allah mewanti-wanti kepada kita kaum muslimin wala tamutunna wa antum muslimun jangan kalian benar-benar mati kecuali matinya dalam keadaan muslim sebab kalau seseorang itu meninggal dunia tidak dalam keadaan islam artinya dalam keadaan tidak beriman dalam keadaan kafir palayubbalaminhu tidak akan diterima semua amal-amal kebaikannya meskipun baik menurut pandangan menurut akal pikiran manusia menurut anggapan orang itu baik dan bermanfaat tetapi karena satu sebab Perbuatannya itu tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan iman, tidak dilandasi dengan Islam. Maka, semua kebaikan-kebaikannya itu tertolak. Ibaratnya, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipandang baik, dipandang benar, banyak baik, dan benarnya. Tapi karena tidak ada iman Islam Amalannya itu membuat dirinya susah, payah, capek, celaka Itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Amilatun nasibah Banyak melakukan amal-amal yang dipandang baik Tapi menyulitkan dia, memayahkan dia tidak menguntungkan dia nanti di akhir-akhir di Maka kita diajari oleh Allah Amal soleh apapun Pekerjaan apapun Amal-amal apapun Asalkan memenuhi dua syarat Yang pertama amalan itu dilakukan Niatanya adalah karena Allah yang kedua, amalan itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam. Maka, amalan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. tapi kalau amalan itu tidak didasari dengan Islam, tidak didasari dengan iman, tidak karena Allah, tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibaratnya adalah tuas, Jadi, tuas rekoso, tuas capek, tuas pegel luas niate api ini buatan asal ganjar ganjaran rukin apa buatan kita rukin apa buatan bu pengamalan rekoso soro-soro duit ngetok noakeh ini diterima tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah katakan fil akhirati minal khasirin di akhirat yaitu termasuk orang-orang yang merugi artinya tidak ada keuntungan tidak ada kebahagiaan tidak ada sesuatu yang dibanggakan nanti di akhirat. kenapa? karena amal perbuatannya tidak karena Allah amal perbuatannya tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW Meskipun, meskipun amalan itu baik, amalan itu benar, amalan itu dipandang nilainya tinggi, menempati posisi tingkatan-tingkatan amal yang tinggi. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Salah niat saja rugi niatannya tidak benar tidak ikhlas rugi walaupun amalannya benar amalannya baik sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW tapi gara-gara tidak ikhlas hmm. Bapak Ibu Muslimin ada tiga golongan ada tiga orang hmm. atau ada tiga <tuh> macam modelnya orang yang waktu di dunianya itu berbuat kebaikan-kebaikan yang besar tapi di akhirat dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahanam. Tiga golongan itu yang sudah pernah kita dengarkan pengajian-pengajian jauh sebelumnya. Yang pertama adalah ahli sodakoh. Punya harta, tapi gemar sodakoh. Mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Menginfakkan sebagian hartanya ringan tangan. Untuk memberikan bantuan-bantuan kepada saudaranya. Untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan umat. Hartanya dikorbankan, hartanya dibelanjakan. Tetapi di akhirat ketika diadili oleh Allah Ta'ala. Ditanya oleh Allah apa yang kamu perbuat dengan hartamu. Dia menjawab, Ya Allah, saya punya harta ini saya belanjakan di jalan-jalan kebaikan. Saya punya harta ini saya sodakohkan. Saya punya harta ini untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan ini dan itu banyak sekali. Sehingga semua harta-harta saya ini adalah untuk kebaikan-kebaikan hanya untuk mencari keridoanmu Ya Allah bapak-bapak ibu-ibu kalau Allah kalau hambanya kalau sumerep manai ini nombor wallahu alimun bida sudur Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati oh Allah yang menciptakan Allah tahu kok orang itu jujur apa tidak itu Allah tahu hatinya tidak ada tabir bagi Allah untuk mengetahui hati seseorang. Hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan iri, hatinya gel, hatinya tidak ikhlas ketika melakukan kebaikan. Allah itu Maha tahu dan nanti akan diungkap oleh Allah Taala di akhirat. Maka jawabnya Allah, kafatnah, kamu bohong. Allah itu tahu, akhirnya diungkap oleh Allah kamu sodakoh, kamu infak kamu membantu karena pamrih manusia tidak pamrih kepada Allah tapi pamrih kepada manu, manusia ini ingin mendapatkan balasan ingin mendapatkan pujian sanjungan atau ingin mendapatkan sesuatu-sesuatu dari kemasyhuran. Ingin masyhur, ingin terkenal. Niatanmu adalah itu bukan karena aku. Aku saya tahu kata Allah. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan wallahu alimun hakim, wallahu samiun alim. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Allah tahu. Sampai sampai diterangkan di dalam Al-Quran itu dan juga di dalam hadis Nabi SAW itu kalau jenengan gak kerentek manah hati ini durung diucap durung diomong gusti Allah nih pun sumerat ini bagian daripada keimanan jadi Allah tahu ini orang yang bersodakoh ini karena pujian orang bersodakoh ini karena kepingin terkenal orang bersodakoh ini karena sebab-sebab nilai tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka orang seperti ini dibuat atau diungkap kebohongannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya apa? Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam neraka neraka min ini lihat tuas tau ya tuas ngetokna duwe akeh tuas ngetokna dunyo akeh gara-gara niatannya tidak bener niatannya tidak ekstas, tidak murni karena Allah itu dan Allah itu tidak mau disekutukan termasuk dalam hal niat tidak mau, Allah itu disekutukan dengan yang yang lainnya itu La wabidali wa Mantan. tidak ada syarik bagi Allah tidak ada sekutu bagi Allah nah, kita diperintah untuk menjadi orang Islam yang benar yang kedua adalah orang yang mati syahid sampai meninggal dunia karena dibunuh oleh Orang-orang kafir mati di medan perang bersama dengan kaum muslimin. Membela agamanya Allah. Ditanya oleh Allah, dia menjawab, saya berjuang karena engkau ya Allah. Saya berjuang lillahi ta'ala. Hmm. Tapi diungkap oleh Allah bahwa orang tersebut niatanya bukan karena Allah, tapi niatanya karena ingin. Mendapatkan pujian, ingin dianggap sebagai pahlawan, orang yang berjasa. karena gara niatanya tidak ikhlas. <tuh> kemudian yang ketiga adalah ahli ilmu, orang alim. Dia belajar ilmu di Nul islam ini kemudian mengajarkan ilmunya. Sehingga banyak orang, tawaduk banyak orang, tadoruk banyak orang itu mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan hidupnya digunakan untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam ini mengajarkan Al-Quran mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW sampai dia itu meninggal dunia ditanya oleh Allah nanti di akhirat dia menjawab ilmunya saya belajar Islam ini ya Allah saya ajarkan Islam ini hanya untuk mencari keridoanmu. Dibongkar oleh Allah rahasianya, hatinya itu. Oh kamu tidak ikhlas. Kamu mengajarkan ilmu itu supaya kamu dianggap alim. Karena kamu itu punya pamrik. Supaya diikuti, supaya ditaati, supaya punya masa. Punya pengaruh di tengah-tengah umat ini. Dibongkar oleh Allah. Bukan karena Allah. Atau untuk persaingan, akhirnya kazabta kamu itu bohong. Yang bener kamu begini dan begitu. Akhirnya disuruhlah para malaikat untuk menyeret dia ke dalam neraka. Jahanam gara-gara tidak ikhlas meskipun benar. Makanya amal soleh, amal-amal ibadah itu diterima oleh Allah itu syaratnya dua. Ulangi malih pelajaran-pelajaran di pertemuan-pertemuan awal. Amal-amalan itu akan diterima kalau syaratnya dua. Yaitu ikhlas yang kedua benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sehingga Fudel bin Iyad beliau mengatakan idakana kholison lam takun sawaban lam tukbal Au, idakana kholison lam yakun oh, kholison idakana kholison lam yakun sawaban lam yukbal wa idakana sawaban lam yakun kholison lam yukbal jadi, kalau amalan itu ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan ilmunya, tidak benar menurut tuntunan Islam, ini tidak akan diterima oleh Allah. Demikian juga, kalau amalan itu sudah benar sesuai dengan ilmunya, tapi tidak ikhlas karena Allah, maka amalan itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambaran ikhlas itu bapak ibu muslimin rahimahullah itu ketika memberikan rupiah atau memberikan sodakoh berupa rupiah atau makanan-makanan atau sesuatu-sesuatu yang bernilai berharga dan bisa dimanfaatkan itu gambarannya itu tidak mengharapkan apa-apa tapi mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah, tidak berharap balasan sodakoh tapi ada pamrihnya ini tak bantu masjidnya nilainya misalnya 90 juta atau 100 juta tapi syaratnya nanti kalau saya terubah turun ke bawah saya sidak Ya, saya kan butuh transportasi, butuh bensin. Ya, tahu sendirilah apa maksudnya. Napa masih Pak, apa maksudnya bukan? Ngomong apa kita Saya bantu 100 juta, tapi kalau saya ke sini nanti waktu proses pembangunan ingin mengetahui perkembangan, ya jangan lupa lah transportasinya. Jangan lupa bensinnya ini. Saya tidak gratis kok. Tapi kalau bantuan ini tahir sudah, 100 juta. Tapi nanti kalau saya kesini, tiap kali kesini, satu pekan atau satu bulan sekali. Jangan lupa. Akhirnya pengurus-pengurus pembangunan masjid bingung pergi. Nah, tidak dikai yang bantu. Tidak dikai aku pengurus kelabakan golek, Duit. Tidak dikai. Jadi persoalan, jadi masalah. Orang ikhlas itu sudah lillahi ta'ala. Dia menolong, dia membantu, bahkan memberikan makanan. Disebutkan oleh Allah Ta'ala. Mereka memberikan makanan. Jadi membuat makanan-makanan. Kemudian diniatkan untuk bersedekah kepada orang orang lain bersedekah untuk membantu dan menolong orang lain agar juga bisa merasakan kenikmatan berupa makanan yang diberikan oleh Allah niatannya itu ikhlas Allah hubihi atas dasar kesenangannya kecintaannya akhirnya membuatlah makanan yang enak Makanan yang siap dinikmati e, oleh banyak orang, nonton niku. Makanan yang diharapkan botol dirasani, neng dinik, dinikmati. Soalnya yang tiang nggak ada, nonton niku nggak e, ada hajat, nonton niku. Paring-paring tedanan makanan, tapi mantu nonton tidak dirasan, rasaan Masane sopon, kau enak belas. Masane sopon anjir sih pedes masakan isapu keped kepedasan nonton rasanan nonton padahal sudah apa membuat cita rasa makanan itu atas dasar cinta lo allah sendiri yang bilang wa dia membuat makanan diberikan kepada orang lain atas dasar cintanya kubihi ala kubihi, atas dasar cintanya jadi ketika membuat makanan karena kecinta kecintaan, diberikan kepada siapa miskinan wayatiman, wa asiron kepada orang miskin kepada anak-anak yatim juga kepada tawanan-tawanan tawanan-tawanan perang buat nenten Tari -tari, kecuali yang di medan tempur atau orang yang ditawan tawanan-tawanan yang ada di penjara. Nah, diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu ada dasar cinta dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang dikeluarkan, dibelanjakan dari makanan itu karena Allah imukum liwajihillah. sesungguhnya kami memberi makan kalian itu lillahi taala karena Allah bukan karena yang lain oleh karena itu, Bapak Ibu Muslimin, rahimahullah, kalau kita buat makan, bikin makan, bikin acara-acara makan-makan itu yang pertama, jangan salah niat. Nek, salah niat jadinya nanti amilatun, nah, si nanti di hadapan Allah. Tak jangan sampai salah niat, niat yang pertama karena Allah niat yang kedua mengikuti petunjuk islam mengikuti petunjuk al-quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam selama perkara itu diperbolehkan di dalam islam dan tidak dilarang La minkum jaza'an jadi kami bersedekah kami membuat makanan-makanan memberikan makanan kepada yang lain orang miskin anak-anak yatim orang-orang yang membutuhkan tidak mengharapkan jazaan pahala walah syukuran dan tidak juga mengharapkan syukuro ucapan terima kasih boya syukuro itu lho ketika itu matur nuwun tidak mengharapkan demikian tidak mengharapkan balasan tidak mengharapkan ucapan terima terima kasih dikasih ucapan terima kasih ya Alhamdulillah tidak dikasih ucapan terima kasih ya Alhamdulillah nah cuman kita diajari kalau diberi sesuatu oleh saudara-saudara kita ini kita ucapkan terima kasihnya jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan berupa doa kepada Allah semoga Allah memberikan balasan kepada panjenengan khairan dengan kebaikan kasiron yang banyak jazakumullahu khairan diparingi nopo-nopo mawaran nonton ucapan yang terbaik adalah Jazaku <imu> mughahu matur matersun. Ditambahi jazaku <imu> mughahu kairon. Apaloh bukan bu? Bu, di mana bu? Jazaku <imu> mughahu kairon. Pernah apa dong? Mangga. monggo mughahu Ini jangan diparingi asal kiriman berkat. Nonton. Jazaku <imu> mughahu Kucuk kucuk, duki amplop. Nonton. Dengung ucapannya. Jazaku <imu ngahu> thoyran. Ngoten. Diparingi napa oleh saudara kita, kita doakan jazakumullahu thoyran. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itulah ke apa keikhlasan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Amal apapun, pekerjaan apapun dari kebaikan-kebaikan ini supaya bernilai dan bermanfaat di akhirat amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ora niki niki nggih <tuh> usi musumi tiyang kathah ngoten niku ndamel tedanan-tedanan. Kin sak dinten-dinten lajenge Ramadan sekian-sekian sekian-sekian ngoten kathah sing ndamel tedanan-tedanan. Monggo ditotor niatnya niatanya harus diluruskan bahwa mengeluarkan makanan ala kubihi itu li wajahillahi Allah kemudian li hadaii rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah kemudian walhasil Orang yang melakukan pekerjaan atau amal-amal ibadah dan amal soleh yang disebutkan. Tiga golongan itu akhirnya mendapati kecelakaan, akhirnya mendapati kerugian yang sangat besar. Ngaji, ngajar, boton malah melebu suargo tapi melebu nerokok. Saudako, boten malah sakit melebatakan suargo, malah melebat nerok, nerokko. Cihat gengonten malah boten sakit melihat akan ten dan akhirat lebet suargo, malah cilokko. Ngerti Niku gesami, amilatun nasibah, banyak melakukan amal kebaikan tapi payah nanti di akhir, di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya peluang untuk bisa masuk surga itu sangat mudah. Jadi ada amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita itu masuk surga. Itulah amalan yang harus kita persiapkan. Itulah amalan yang harus kita lakukan. Amalan kita itu menjadikan pasti masuk surga nah, itu jangan sampai kita ini melakukan amalan tapi malah masuk neraka maka itu harus dilandasi dengan ilmu mana amalan yang menyebabkan masuk surga dan mana amalan yang menyebabkan masuk neraka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda karena ada seorang sahabat Ya, Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah akhbirni, beritakan kepada saya, bi amalin amalan yang bisa menyebabkan saya masuk surga, minanar dan menjauhkan saya dari neraka. Rasulullah menjawab. Lakot saalta aldiman. Kamu sudah bertanya perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Ini bukan pertanyaan uh, ringan, tapi ini pertanyaan yang sangat besar. sebab apa amalan itu benar-benar membuat pelakunya masuk surga selamat dari dari neraka. Rasulullah mengatakan wa inahu layasirun ala sarohullahu alaihi sesungguhnya itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah amalan sing sakit melebetakan suargani Allah selamat saking merokoknya, gusti Allah ini kunapok tak butuh latu bihisaian ibadah digai ibadah hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan membersihkan diri dari si syirik, karena kalau kita beribadah kepada Allah, masih ada syirik-syiriknya. Jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, Ibadah masih Allah jadi, enek jadi, masih jadi, titik. jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, nerakane gusti Allah. Maka ibadah itu harus bebas dari sirik. Orang yang beriman harus bersih dari kesilikan dan juga kedoliman kedoliman supaya bersih murni ibadahnya kepada Allah didasari dengan ilmu. Kata Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan man ilmin bi ghairi ilmin Siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak pakai ilmu? Ibadah kepada Allah tidak sesuai dengan ilmu. Karena mayus itu aksar mimma yuslih adalah kerusakannya lebih banyak, lebih besar daripada kebaik-kebaikannya. Jadi kalau kita ini beribadah, tidak ada ilmunya, rusak nanti pada kita daripada baiknya. Niatannya baik, kelihatannya baik Tapi ternyata merusakkan dirinya Tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah melarang kita Wala ilm. Kamu jangan melakukan sesuatu Jangan beribadah Jangan melakukan amal-amal Kecuali berdasarkan ilmu kalau beramal, beribadah harus berdasarkan ilmu. Sebab itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan yang bisa masuk surga. Amalan yang bisa selamat dari neraka, menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Kemudian puasa Roma, Ramadan, yang keempat berhaji kalau mampu nah kurang beberapa hari ya. kurang berapa hari kulon jenengan pun ke pangke bulan ramadhan kinten kinten sa Niki menurut hitungan nikum pun tanggal 28 sakban terus ya Benjing, insya Allah tanggal 29 sakban untuk menentukan satu atau awal Ramadan, demikian juga awal Sawal atau permulaan bulan, menurut yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, adalah dengan rukyatul hilal dengan penetapan hilal, melihat hilal, Sumu liruk yatihhi wa'af tiru liru yatihi berpuasalah maksudnya berpuasa Ramadan karena melihat bulan berbukalah artinya tidak usah puasa artinya Ramadan sudah berganti dengan bulan sawal itu juga karena melihat bulan dan melihat bulan itu tanggal 29 sa'ban atau 29 dari akhir bulan sehingga kalau hasilnya nanti itu melihat bulan berarti usia sakban 29 hari kalau tidak melihat bulan pun tempat-tempat hilal itu tidak nampak maka istikmal disempurnakan bulan tersebut yaitu bulan sakban menjadi 30 hari jadi 30 hari jadi kalau misalnya melihat bulan berarti 29. Kalau tidak melihat bulan berarti 30 hari. Itulah yang diajarkan yang diperintahkan oleh Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau jenengan sim penting ten mawon. sim penting jenengan jenengan kepanggih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu yang kita harapkan. Yang jelas puasanya kapan? yang benar puasanya tanggal satu Ramadan, itu sudah paling sobek paling benar nanti, nah puasa tanggal mulainya tanggal dua, tanggal tiga, tanggal empat puasanya mesti diawali dengan tanggal satu Ramadan lalu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan Hasil ketika kita berada di bulan suci Ramadan itu yang harus kita harapkan, yang harus kita niatkan, kita prioritaskan, supaya Ramadannya tidak sama dengan tahun yang lalu, supaya Ramadannya ada nilai tambahan, nilai lebih dari bulan-bulan selain Ramadan. Maka yang perlu kita persiapkan adalah satu: kemantapan iman. Yang kedua: pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak takkorup ilallah, banyak berzikir kepada Allah, dan banyak melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah amal-amal ibadah itulah, Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah, Kalau dasarnya karena keimanan dan pengharapan kepada Allah itu akan mendatangkan hasil. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sebagian ulama ali hadis menyatakan doif, tapi sebagian yang lain menyatakan hasan. Itu Rasulullah saya salah mengatakan bukan liman jauh Ramadonah alam jauh jauh sangat jauh artinya rugi liman jauh bagi orang yang sudah datang kepadanya Ramadonah bulan Ramadon artinya orang itu berada di bulan suci Ramadon. Rugi orang itu kalau apa? Walam yukfar, tapi dia tidak diampuni, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Bukan liman aderoka ramadonah walam yukfar lahu, idalam yukfar lahu Jadi rugi sekali orang yang mendapati bulan Ramadan. Ia tidak mendapatkan ampunan. Dia tidak diampuni oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW memberikan resep. Ya, memberikan nasihat yang sangat berharga. Man soma ramadona. Apa terusan nih Imanan wahtisaban. Hufiro lahu mata kota dambi. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man koma romaldona imanan wahti saban hufiro lahu mata kota dambi. Sama, cuman bedanya koma sama soma. Man soma itu yang sudah umum. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau mankoma, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Berdiri di situ maksudnya menegakkan ibadah. Khususnya kiam Ramadan di malam hari. solat malam. Sebutan ibadah malam solat di bulan Ramadan sebutannya bisa sholat taro tarowe bisa juga disebut sholat tahajud bisa disebut juga sholat malam yang terpenting beribadah kepada Allah dan dasarnya ibadah atau amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu yang pertama imanan karena keimanan boten elo eloan Boten ikut-ikutan kabeh podo sodako, masak aku gak sodako melu-melu soda, sodako kabeh podo sholat traweh masak gak sholat traweh, akhirnya melu-melu sholat traweh, gak tau sholat it, belas, masak gak sholat it, melu-melu sholat id, utawi jumatan, atau amal-amal ibadah yang lainnya tidak, amalan yang niatanya seperti itu tidak ada nilai di hadapan Allah yang benar adalah karena iman, karena ada panggilan dari Allah. Itulah panggilan iman. Di bulan Ramadan saya puasa karena saya diperintah oleh Allah. Ya ayyuhal kutiba alaikumusiyam kutiba alal tatakun. Karena diperintah oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, bukan karena yang lain. Ikut-ikutan puasa tidak tapi karena iman, karena panggilan dari Allah, itu yang diterima oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, mengharapkan keridoan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka diampuni untuknya, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, yang sudah lewat. Dukawaw, dukom kalau wingi duka ben-ben duko setahun kepengker wallahu alam, yang jelas dosa yang pernah dikerjakan akan diampuni oleh Allah dengan sebab apa amal ibadah di bulan Ramadan karena keimanan karena ihtisaban karena iman karena keyakinan dan juga karena pengharapan keridoan atau pahala kepada Allah subhanahu wa taala demikian juga kita ini uh, berdiri di waktu malam dengan kiam Ramadan atau sholat tarawih itu karena iman, karena panggilan bukan karena ikut-ikutan mulai kenapa perlu kalau sampai akan kalau ulangi malik ya namanya tarawih ini itu dikerjakan karena hati ini merasa tenang bisa menikmati ibadah kepada Allah. Bboten cepet-cepetan, 10 menit selesai 21 rakaat. Bboten cepet-cepetan. Tapi sholat tarawih itu dikerjakan karena Allah bisa menikmati khusuk tawadhu nina. kepada Allah subhanahu wa taala. Kenapa innal musalli yu najir rabbahu orang yang sholat itu sedang dialog, berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka supaya memperhatikan bagaimana adabnya bagaimana sikapnya ketika berhadapan, berbicara berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah, oleh karena itu khusus itu bisa merasakan nikmatnya sholat merasakan bacaan-bacaan sholat direnungkan takut tawadu menimbulkan kauf rojak kepada Allah subhanahu wa ta'ala botan cepet-cepetan wis usdang rampung tidak tapi karena benar-benar mengharapkan pahala dan ridho dari Allah ta'ala supaya diampuni oleh Allah kalau jendangan langsung ngalih napa YouTube, pawai video-video yang diviralkan 10 menit sudah selesai. 21 rokaat. Kuadrasi seneng itu, soalnya cepat. Nah, mari narang nah pun, kamu tidak Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW termasuk tidak termasuk orang yang sholat. Tidak dinilai sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman lam yatimu, ruku'ahu. Wasujudahu. Orang yang tidak sempurna Rukuknya dan sujudnya Rukuk dan sujud sempurna bagaimana? Allahu Akbar Tenang Tidak tergesa-gesa untuk bangkit Membaca bacaan tasbih Bacaan rukuk Tiga kali Nek sunnah lebih abdulnya Lebih dari tiga Lima kali Boleh sepuluh kali kalau sendiri Bacaan rukuknya kemudian baru sami Allahul iman hamidah tidak segera untuk sujud tapi baca doa dulu dengan tenang karena berdoa kepada Allah robana walakal hamdu mil asamawati as wamil al ardi wamil amasyikamin syain batu ditambahi maleh ahlasana iwal majdi ahaku makolal abetu Wakuluna laka abdetun Allahu ma lamania lima ak toita walamuktiya lima manakta walayang faudal jadi mingkal jatuh itu bacaan doa tidal yang lebih panjang, Benar. yang paling pendek minimal nimbotan apal nih roba nawalakal hamdu baru kemudian sujud Allahu Akbar, sempurna sujudnya, baca tasbih, baca doa di dalam sujud, tidak tergesa-gesa untuk bangkit. Sampai diperkirakan oleh sahabat yang melihat sholatnya Rasulullah, berdiri dengan ruko, i'tidal, kemudian sujud, hampir berbandingan lamanya. Ripun kali sholat pulau panjenengan kita gitu ingin -gitu. Allahu Akbar, sampai Allah liman hamidah. Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Apalagi waktu salat tarawih tidak bermaksud merendahkan atau meremehkan. Baca fatihahnya tidak sempurna, tidak dinikmati. Padahal Rasulullah mengatakan ada hak yang harus kita tunaikan di dalam baca surat al-fatihah itu. Haknya apa? Allah menjawab langsung setiap ayat yang kita baca. Makanya Rasulullah mencontohkan setiap ayat berhenti sejenak, setiap ayat berhenti sejenak tidak disambung. Tidak napa? balapan apa jenengnya? napa? Estafet es konten itu. Rasulullah mengatakan idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab langsung majadani abdi. Majadani abdi. Hambaku telah memuji aku. Dijawab langsung oleh Allah, jadi ada haknya. Makanya Rasulullah kalau di dalam sholat itu berhenti setiap ayat atau setiap disitu yang maksudnya berkaitan berhenti. Karena apa? Menikmati bacaan-bacaan so? sholat, Nonton. Jadi, boten sholat cepet-cepetan, kemudian rampung selesai nonton boten. bapak ibu Muslimin rahimakullah, kuloh sampai akan malih. napa sing kuloh. Nanti nyampe akan di pertemuan pertemuan sebelumnya bahwa kalau sholat kita itu super cepat itu kalau kita hidup di zaman Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ayo ulangi sholatmu karena kamu belum sholat ada sahabat sholat nih katus nih kuwau Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar baca fatihanya ilhamdulillahirrahim amin, amin. Yang Ada yang mengatakan makmumnya amin Amin <imbi> Itu sudah tidak benar bacaannya ada amin ada amin ada amin ada Amin, sih, bener saya Budi. Kita gitu, sih, bener saya Budi. Cepi, makin ya, Intan. Pancini sholat terawih, sakit pipi, dengarkan. Gue iril, mah, gue tuh piala, ihim, walau golin. Amin, wah, wakbar. Amin, amin, anya panjang, minnya pendek, atau amin, anya pendek, minnya panjang atau A nya amin seperti Al-Quran wala aminah yang bener adalah amin A nya panjang minyak juga panjang mugi-mugi ngawasih lah tanggu kedi ya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa sejenak, kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan dari ibadah dan amal-amal soleh supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulon jenengan pun rekoso, pun nyempat-nyempat nondamal terdanan Mugi-mugi niat ikhlas kerono Allah Subhanahu Wa Taala diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kemudian juga kita doakan, saudara-saudara kita, kita doakan keluarga-keluarga kita, kita doakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Supaya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rhamna bilqur'an wa ja hulana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zhakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Barzukunatilawatahu ana nahar hulana hujatan ya rabbal al alamin Allahumma faqihna fi ddin wa al kitab Allahumma aslih lana fi ddinina arinal haqa, haqa wa'arinal batila batila warzuknat inabah rabbi ja'alna mukimah wa min duryatina wa min ahlina wa min jamaatina bihadal makan Allah gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qoribu mujibu da'wat ya khadiyal hajah Rabbana takopalmina minna innaka antas inakaan Innaka antas sami'ul alim. Rabbana habelana min azwajina wa durriyatina ayun. wajalna lil imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina ada Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita sudah berdoa sami-sami di pengawasan ditutup kali kita majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.